halo guys assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Oke official oke guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alex motion lagi guys ya oke jadi di sini itu presetnya yang serem-serem guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke, langsung lanjut ke persediaan yang kedua. Oke, langsung lanjut ke persediaan yang ketiga. Oke, lanjut ke preset yang keempat. <SILENCIO> Oke, lanjut ke preset yang kelima. Oke guys, lanjut ke preset yang keenam. Oke, lanjut ke preset yang ke-7 <Blues> Jangan circus, Oke okay, lanjut ke preset yang ke8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 oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15 oke lanjut ke presiden hmm. oke okay, lanjut ke presiden yang ke-16 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17.